Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik-kabar bahagia dan terbaru seputar idola kesayangan, Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Baiklah berasa-berasa dari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita harus tetap semangat persahabat ya ke kabar pertama. Ada ungan spesial momen banget ya Untuk kita semua semalam Tim dari Leslar Entertainment Lagi mempersiapkan Tentunya tempat acara Untuk akikah Abang L Hari ini persahabat ya Wow semalam sudah berjibaku Banget ya Sibuk di rumah Leslar untuk Mempersiapkan sebaik mungkin Senyaman mungkin tempat akikah Baby L Wow mudah-mudahan Acara hari ini diberikan kelancaran diberikan kesuksesan tentunya lancar tanpa satu halangan apapun amin dan keunggahan selanjutnya persahabat kita mampir ke akun instagram yeji persahabat yeji indonesia perhatikan di unggahan terbaru yeji indonesia semalam ada sebuah unggahan postingan sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan IEG Indonesia top 7 Hai, hashtag Siapa yang udah gak sabar Untuk tahu Lagu-lagu hits pilihan hashtag IEG Di tahun 2022 ini Yes, ketujuh lagu di atas Merupakan lagu-lagu yang banyak Didengar oleh hashtag IEG Buddhis Di awal tahun ini loh Nah, gimana nih menurut Iya, Budis kira-kira dari tujuh rekomendasi pilihan lagu di atas cocok nggak sih sama selera musik? Coba dong, share jawaban dan pilihan kamu di kolom komentar ya. Tuh, itulah kalimat caption yang dituliskan bersahabat ya, karena ada tujuh top lagu yang menjadi tentunya lagu pilihan bersahabat ya. Yang pertama, perhatikan ada lagu dari Reni Pandugo. Dan selanjutnya ada lagu Rara Gunawan Yang ketiga Rosa, yang keempat Tissa Yang kelima Feby Putri, yang keenam Leodra Dan yang ketujuh itu ada kakak Rizky Bilar Wow, alhamdulillah bersabat ya Lagu kakak Bilar dengan berjudul Pemimpinmu Ini masuk di top 7 pilihan Wow, Masya Allah suatu kebanggaan suatu kebahagiaan yang kita rasakan yang kita dapatkan Alhamdulillah lagu pemimpinmu menjadi top 7 pilihan persahabat yang luar biasa dan kita lihat di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari para fans ya, ini dari angkun, Les Lordo Lovers hashtag pemimpinmu, hashtag Rizky Bilar. katanya itu persahabat ya, namanya Kak Bilar pun ramai di kolom komentar mudah-mudahan dukungan doa dan support selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai ideologi sayangan kita Selanjutnya perhatikan juga bersahabat Ini ada momen spesial juga yang kita dapatkan Ketika semalam ngemol bareng ya Leslar Perhatikan tuh ah, Jalan berdua Masya Allah Luar biasa vibe nya Pada tentunya zaman sebelum kekong ya Kata Leslar Sik Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar Yang diberikan dari akun Abdul dua-dua 221 mengatakan di kolom komentar Woy anak mana anak Berduaan baik katanya tuh ya <laughs> Emang ini cute banget ya Masya Allah Dan kita lihat juga Komentar lain diberikan dari akun Yeti Wijanarko mengatakan Kayak sepasang remaja Yang lagi pacaran ya Best couple awesu. Masya Allah banget ya Seperti lagi pacaran aja katanya tuh Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selalu diberikan Tentunya kesuksesan untuk mereka berdua Amin dan berikutnya juga perhatikan persahabat, masih di akun instagram yang sama tuh Wah, semalam juga Abang L belum tertidur pulas persahabat ya Masih terdengar suaranya yang manca Wow, <laughs> selamat malam abang ganteng Kata Rika, Kenia iya yang selaku mengurusi acara akikah Abang L Mudah-mudahan Agik Abang L, hari ini berikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan, amin Ini sih luar biasa dan cute banget ya Abang L, tertidur Tapi <tipungsi> belum nyenyak, masih terdengar suaranya yang lucu dan yang menggemaskan, masya Allah. Dan untuk kabar berikutnya Ini ada ungan special juga dari Kak Novi Persahabatnya semalam juga mengunggah sebuah postingan foto cute dan manja banget dari Abang L Wah, wow, memakai kacamata hitam Luar biasa ya, masih kecil aja udah banyak gaya nih, masya Allah. Bujangnya bunda nih, katanya tuh luar biasa banget pokoknya. Wow, wow. <Państwo> <throw track> ini kita lihat persahabat yang ini unggah oleh akun film lentera sekali dua ada kalimat gambar pun dituliskan. Masya Allah, gamis banget sih, katanya itu persahabat ya hingga komentar pun banyak diberikan dari para fans sejati. Yakni dari akun Instagram. Nur 1986 mengatakan di kolom komentar Masya Allah bikin emes pengen tak uyel uyal, katanya tuh persahabat ya saking gemesnya dan lucunya persahabat dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Rusmalina City Masya Allah lucu banget ketika boleh minjem gak kacamatanya wow. <laughs> ini sih luar biasa emang cute dan kemas banget ya Masya Allah sejak dini aja udah keren nih gaya-gaya dari BBL wow Masyaallah banget ya. Dan untuk selanjutnya, masih dagoan Instagram yang sama, perhatikan bersahabat ya Wow, ternyata ruangan di rumah Lesan sudah standby dan siap. Untuk tentunya perayaan Tasyakuran, akikah Muhammad Leslar al Pilar. Perhatikan, bro, nama sudah di pang di. Pelaminan wow. wow, dan lokeras masuknya persahabatan luar biasa. Bismillah, persahabat doakan ya untuk acara akikah hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wah, wow. masya Allah banget tuh. Dan di rumah Leslar juga persahabat, ya, sudah tentunya cantik. Masya Allah tuh sudah siap ya, masya Allah. Kita tentunya merasa bangga, merasa bahagia karena banyak orang-orang baik yang tulus membantu untuk acara Aki Kalbang El. Kita tentunya siap-siap, kita harus tentunya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan acara hal ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan judukan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana, kata Ustadz. Itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan berharga selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Mereka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.